Alhamdulillah, saya paksa aja. Alhamdulillah, airobil alamin. Air saya Halo. Ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bosku. Kembali mancing bersama saya ini. Sore-sore itu yang singkat kita coba di jalan aspalnya, uh, jalan umum. Nah, tahu ada cintanya oke okay. selamat menyaksikan, mantap deh. Oke seorang mancing, Bismillahirrahmanirrahim, babon. Udah kena banjir berapa kali nih, kan? Okay? Oke, okay, strike perdana bosku. Uh mantap. Kecil, liris saja tapi perlu kena matanya, Dek. Aduh, mati enggak ya? Halo, kena matanya, Bosku. Amit, amit. Oke, masih selamat kok. Cari saja oke. Aduh. Kecil kali ini. konsum Oke, Bosku. Mantap. Langsung kasih sambutan yang hangat. mereka kacolan. Lanjutkan, Bosku. Itu ada sesuai yang kedua. alhamdulillah Masih di spot andalan ini. Sebelah Herman Oke bosku, babon beneran. Alhamdulillah, hiro babon bosku. Alhamdulillah, wuih, mantap bosku. Alhamdulillah tak paksa aja. Eh, ye, Alhamdulillah, hirobil alamin. Elapas. Eh, uh, mana nih? Oh, Sudah. Siapa bosku? Hmm. Alhamdulillah, hirobil alamin. <laughs> Wih, sore-sore mancing, lumayan dapat babon, bosku. Alhamdulillah, herbal alamin. Ini dia, bosku, langsung lepas dia. Wih, hey. lumayan, hmm. bosku lah, kurang babon ini. Alhamdulillah, herbal alamin. Mantap. tipis tadi, bosku sekali dia di semak sana gak nampak sembaranya begitu begitu jatuh umpan langsung puang hajar sama dia Kita coba lagi mana ada strike yang keduanya yang ketiganya lah babon lagi mungkin bismillahirrahmanirrahim jadi kok tadi bosku oke okay, babon oke okay, strike lagi bosku alhamdulillah Wey. aduh kacolan bosku kacolan ini kayaknya hey, kacolan kecil <laughs> alhamdulillah lah, kecil kali bisa dibawa kecil kali. <laughs> rilis aja enggak lah track yang ketiga bosku Aduh, kali bisa ya, ah, si kecil. Bismillah, mantap! Mantap, jos! Lanjut, oke! Apa yang pigi-pigi? Silip, Oke, lanjut besok lagi bosku. Abang, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Selamat pagi, ya. Selamat siang, nih, ya. Selamat siang, hari ini bakalan mancing lagi, bosku, di spot yang lama. Itu pernah, dah Oke, juga. selamat bergabung, bosku. Oke, saksian keseruannya mana tahu ada cintanya. alatan masih yang lama. Besok. Saya bareng istri tuh, pacar. Madap. Takjannya senang, madap toh. Kenak nih. Oh, ya. Ini masih kecil, ya. Enggak kayaknya Eh. Oh, gambaran Sambaran. Sambaran pertama, Bosku. <laughs> Mantap, Mantap. Loncat Mantap nih, Dek. Oh, rumah aja lari kalau enggak. Bosku, trek, wit, Mbah Bon, Alhamdulillah, Alhamdulillah, dengan yang bosku, lumayan ini, kira Mbah Bon, haha, <laughs> one cast bosku, joss gantos, kali lempar bosku, sedang mantap bosku, kayak konsumsi lah. dulu saya, gini kan ikannya terus, kameramennya entah kayak mana ini. pegang nah. ini ya. oke. selak bosku, mantap. baik perdana Tunggu misalnya kok di dalam Oke, mantap yeah. ah. Belokan, ya Harus belakang ya Wih, dikejar oi. Kejar dia kacolan. Kejar kacolan bosku. Eh. Hey. Uh, Lu bobondok nampak dia. Oi. So... Oke. Okay. Track lagi bosku, mantap Barang depan mata nih. Uh, kuatlah, colan temu. <tuh>. Ya, gak aneh bosku. Pelatang, ya pelupah ini, pas apa enggak nih cabusnya? ke kepelupah, ma dia pintar. belitkan ke kelop, apa? apakah masih ada gabusnya? oh masih ada bosku kecil bayanlah dari tadi ya. sering disepelekan pemancing ini lah bosku Top, tunggu hasilnya Kita pajang dulu mantap lah kayak konsumsi bosku lagi. Hmm. Alhamdulillah. Trek yang kedua dari tadi keliling-keliling aja nih. Ayo lagi. strike eh, yang ketiga kecil mungil nih. Oh, Dek. Hah? Bawa nggak? Oh, bawa. Besar kecil kita gas. Tuh. Tidak nampak sembaranya Bos. Mati. kameranya off tadi besar kecil kita gas hari ini seperti ya, biasa hmm. mantap mantap abang yuk oke mungkin coba dulu gue sempat ekor